What? <laughs>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 Bersama Kak Ria Ricis, ini mereka berdua lagi ngobrol, yang ya. ngobrol, cerita soal kebiasaan barunya Bunda Lesti dan Kak Ria Ricis yang tentunya lagi suka masak. Dan makanan yang nggak disuka sama Papa Bilar, bersahabat, ya Tapi kalau disuapin, itu Papa Bilar nggak suka pun tetap dimakan. Ini Masya Allah, luar biasa. Momen yang tentunya membuat kita bangga bahagia dengan Lesnar Family kesederhanaan, apa adanya, saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung. Ini selalu membuat kita bangga. Momon ini pun diunggah kembali. Lalu yang akan sendal putih bilar, kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Bunda baru cerita soal kebiasaan barunya yang lagi suka masak dan makanan yang gak disuka sama papa. Tapi kalau disuapi nggak suka pun tetap dimakan kok katanya Masya Allah. Hingga komentar pun tersahabat, tentunya banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Inetirus Albira. Pokoknya prinsipnya, ngasih makan bilar adalah disuapin. Dan jangan bilang itu apa, kecuali kepala ayam. Kelihatan kan sama pete jengkol, katanya tuh, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari akun Priyonugroho Nugroho 121398. Masya Allah, sama Abang Fatih, emang pinter banget ini anak. Tahu bunda yang ngobrol, dia anteng begitu anti Ricis bilang, "Dada dia pun jawab dada. Masya Allah, emang Abang Elma selalu membuat kita bangga dan kagum. Anak soleh makin pinter, makin gemes, makin ganteng luar biasa." Kita lihat juga, persahabat komentar selanjutnya di sini ada komentar dari akun Anak Is Mengatakan. Bahkan ikan asin pun kalau disuapin istri tercinta nggak kerasa kalau yang dikunyah itu ternyata ikan asin katanya masya Allah emang luar biasa banget di Bunda Lesti Bapak Bilar apapun yang disuapin tentunya dimakan Ini kebahagiaan, ini kebanggaan untuk keluarga Konoa luar biasa begitu harmonisnya rumah tangga Lesti dan Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di postingan Bunda Lesti Ini baru saja mengunggah video para sahabat yang walaupun kembali Postingan Bunda Lesti lewat jalur iklan atau endorse persahabat tetap kita bahagia sekali melihat idola kesayangan kita, Masya Allah. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bunda L. Masya Allah aku seneng banget akhirnya bisa nemuin raceball unik dengan nasi jeruk yang rasanya pas banget di lidah aku dari limau.id. Pilihan rasanya beragam dan porsinya juga ngenyangin banget. Karena aku suka pedas, jadi menu favorit aku malah crispy chicken dan sultan gyudon. Kalau abang L suka banget yang orange crispy chicken dan mentai crispy chicken nih. Kalian harus coba minumannya juga, soalnya segar banget. Ini informasi dari Bunda Lesti ya. Masya Allah, berkah barokah untuk Bunda L. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya, kita lihat persahabat diunggah Om Kevin, baru saja juga mengunggah foto bareng ayah kejora. Om Kevin pun meneruskan sebuah kalimat, OTW monas papajar cenah, katanya itu. Masya Allah, sehat selalu ya untuk keluarga besar Lesti, mudah-mudahan apapun yang dilakukan juga selalu dilancarkan. Hanya bisa mendoakan yang terbaik, hanya selalu mensupport dan mendukung yang terbaik untuk Leslar dan keluarga. Masih menunggu hidupan lain hingga kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube EvoTV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh